Wow, yang terakhir, teman-teman! Wow. wow, halo teman-teman! Wow, ada mainan, teman-teman. Mari kita kasih lumpur di sini, ya, teman-teman. Dan nanti kita bersihkan, teman-teman. Oke, kita mulai saja, teman-teman. Tapi jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian, teman-teman. Ya, wow, kita kasih lumpur teman-teman wow satu selanjutnya teman-teman wow wow kasih lagi teman-teman wow selanjutnya teman-teman Wow Wow Wow wow Wow, yang terakhir teman-teman Wow, mari kita kasih lumpur dan kita akan bersihkan teman-teman Wow, ya teman-teman, wow, kotor banget ya teman-teman Mari kita bersihkan teman-teman Oke teman-teman, wow, mari kita bersihkan langsung teman-teman Wow, menggunakan ini ya, teman-teman. Lihat, wow, kita bersihkan ya, teman-teman. Wow, langsung bersih, teman-teman. Wow! Teman-teman, wow. Well, something yang keren, teman-teman. Oh. so baik teman-teman Wow kita sudah membersihkan mainan-mainan ini ya teman-teman Wow oke sudah bersih semua teman-teman jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian teman-teman Terima kasih telah menonton video dari si keren boy sampai jumpa di video selanjutnya